Mungil yang pandai berbohong, mereka memiliki wajah runcing seperti kelinci dan kelincahan tubuh yang tak tertandingkan. Bulu-bulu mereka seperti kucing yang kita jumpai setiap hari. Siapa hewan mungil yang pandai berbohong tersebut? Hewan mungil itu adalah Tupai, si mamalia kecil yang mampu dengan cepat memanjat pohon dan melompat dari ranting satu ke ranting lainnya. Di beberapa negara, Tupai dijadikan hewan peliharaan meskipun pada dasarnya mereka lahir sebagai hewan liar. Biasanya mereka sering kita jumpai di pedesaan yang masih asli dengan pepohonan serta semak belukar. Tahukah kalian bahwa tupai pernah menjadi hewan peliharaan yang paling populer pada masanya? Dalam konten ini, mari kita simak fakta-fakta unik tentang tupai yang jarang kita ketahui. Yang pertama, tupai adalah hewan yang pandai berbohong. Mengapa tupai? Mengapa bukan kancil saja yang dijuluki si pandai berbohong? Sejauh ini, kita pasti tidak akan pernah menyangka bahwa tupai adalah hewan yang pandai berbohong. Mereka akan menjaga makanannya dengan sangat teliti dan tidak membiarkan hewan lain mengambilnya. Namun jika ada predator yang sekiranya mengancam maka tupai akan berpura-pura menggali tanah. Seolah-olah menyimpan makanannya di tempat tersebut padahal menyimpannya dalam mulut dan menaruh di tempat lain. Yang kedua, bertubuh kecil dengan lompatan yang jauh. Meski tidak pernah mengikuti lomba lompat jauh, akan tetapi kita tahu bahwa mereka jago melompat layaknya atlet. Lompatan mereka mencapai 3 hingga 5 meter dari cabang pohon satu ke pohon lainnya. Tubuh mereka dilengkapi dengan lengan yang memiliki lapisan khusus yang bisa melebar ketika tubuhnya melompat, dan seakan-akan memperlihatkan tupai sedang terbang. Dan, mereka juga sangat pandai berjalan di atas kabel listrik yang membentang. Yang ketiga, Tupai sering dijadikan maskot. Sebagai pengguna internet, tentu kita tahu bahwa Tupai adalah maskot dari UC Browser, mengapa demikian? Beri pendapatmu melalui kolom komentar. Selain itu, pada peringatan Hari Dharma Dika tahun 2018 lalu, Tupai dipilih sebagai maskot dalam acara tersebut oleh ASN Kemenkumham. Pasalnya, Tupai menggambarkan hewan yang cerdas, lincah, tangguh dan pantang menyerah. Dan masih banyak lainnya yang menggunakan hewan Tupai sebagai maskot. Yang keempat, Tupai Hobi Mengadopsi Bayi Dari Tupai Lain Yang Sudah Yatim Piatu Fakta unik yang keempat ini tentu saja sangat jarang kita ketahui, biasanya hewan yang memiliki hobi mengadopsi yaitu babon, simpanse dan orang utan. Beberapa peneliti telah menjelaskan bahwa tupai merah khususnya, memiliki hobi yaitu mengadopsi bayi dari tupai lain yang sudah menjadi yatim piatu. Uniknya, mereka akan mengadopsi bayi tupai yang sarangnya tidak berjauhan. Para peneliti mempercayai bahwa bayi tupai yatim piatu tersebut masih ada kaitan keluarga dengan mereka. Yang kelima, tupai rajin menyikat gigi setiap pagi. Jika seekor kucing mandi dengan cara menjelati bulu-bulunya, dan jika seekor lumba-lumba melompat ke udara adalah untuk mandi dan membersihkan bakteri. Kali ini Tupai punya perilaku unik yaitu menyikat gigi. Uniknya, mereka menyikat gigi ketika pagi-pagi menggunakan ranting pohon. Selain dijadikan sikat gigi, ranting tersebut juga berguna menajamkan gigi sebab gigi mereka akan terus tumbuh selama mereka hidup. Itulah beberapa fakta unik tentang tupai yang telah admin sajikan kepada kalian. Jika teman-teman belum menekan subscribe pada BG channel ini, segera tekan sekarang juga karena di channel ini membahas beragam jenis binatang yang ada di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.